Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihudahi wa ktafa Amma ba'da Rantuh aku sekalian Serta al-ikhwa wal akhwat Rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kembali kita Memuji dan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita hingga saat ini kita nikmat tersebut yaitu nikmat kesempatan, kesehatan dan lebih dari itu nikmat al iman sehingga dengannya kita sempat untuk berkumpul di suatu tempat di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu kewajiban kita sebagai umat yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu salat Maghrib Secara berjamaah Disusul dengan Majlis ilmu Ini nikmat yang Seorang muslim Hendaknya senantiasa Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat tersebut Ya Tepakuh fi dinillahi azzawajal yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala Adalah suatu kewajiban Setiap muslim dan muslimah Apalagi perkara-perkara pokok Di dalam agama Aqidah Tauhid Dan Hal-hal yang bisa membatalkan tauhid seorang hamba, Ya. Ini hendaknya kita senantiasa perhatikan. Kata Hudayfa radhiyallahu taala anhu, Arab tu Shar la li Shar, lahir li tawwakhih. Atau katakan radhiyallahu taala an. Aku mengenal kejelekan bukan untuk Melakukannya Untuk melakukan kejelekan tersebut Akan tetapi Supaya aku terhindar dari kejelekan tersebut Tentunya kejelekan yang paling Pantas seseorang hindari yaitu Kejelekan yang terkait dengan Hal-hal yang Baik itu kesyirikan Atau hal-hal yang bisa menafikan Keimanan kita Yaitu diantaranya Nawaqidu al-Islam Pembatal-pembatal keislaman Ya Sekarang kita masuk pada Alasan anak sadis Pembatal yang keenam min nawaqidil islam dari pembatal-pembatal keislaman kata asy-syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala kata beliau man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafar siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah subhanahu wa ta'ala atau pahala Allah subhanahu wa ta'ala atau siksaan sansi maka dia kafir dan kata Allah Wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Surah At-Tawbah Ayat 65 66 Dan dalil Pembatal keislaman yang keenam ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul abillahi Katakan wahai Muhammad Apakah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-oloknya ya. La ta'tadi Jangan kalian meminta maaf. Tidak usah kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Iya. Ada sebab turunnya ayat ini ya. Kan datang ini di dalam suatu hadis yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala sini jelas yaitu mereka yaitu mempermainkan atau memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka la ta'tadziru ta jangan kalian meminta maaf tidak usah kalian meminta maaf Kerana kalian telah kufur setelah keimanan apa makna al istihza al istihza yaitu takkaburo ya macul leculit berkata ibnu Faris di dalam Mu'jam al-maqois haza'ah unsur hazaa ah, yaitu huruf h zai dan hamzah ini satu kata dikatakan hazaa au ah, hazia ah, ah, ida sahir dikatakan apabila yakni tiga Haza'ah Wastahza'ah Sama maknanya apabila dia Memperolok-olok Ya Dan juga berkata Al-Khalil di dalam kitabnya Yaitu kitab Al-Ain Al-Huz'u as Al sukhriyatu Al-Huz'u Tiga unsur Huruf ini Yaitu Ha'zai dan Hamzah yaitu as -sukriyah. perendahan Perolokan dikatakan haza'ah atau hazi'a ya bihi yahza'u bihi yakni semakna ya cuma wazan atau pola yang berbeda tetapi sumber dari tiga huruf yaitu ha za' dan hamzah ini bermakna berolok-olok. Berkata seorang penyair, ala haziat wa ajaba hal masyibu fala nukrun ladaika wala ajibu. Sungguh dia telah yakni seorang perempuan perolok-olok kin suaminya ya. Wa ajaba hal masyibu dan dia telah takjub atau ya kagum atau heran dengan uban suaminya ya atau ya falanuqrun ladaihi wala ajibu sementara suaminya tidak mengingkari dan tidak menganggap sesuatu yang aneh yang butuh diingkari alhasil yakni yang di atau yang diinginkan Yang ditekankan oleh Penulis dari makna Adalah makna al-huz'u Ya Allahul musta'an Jadi narikong <tuk> kemakunrai, rai Macawacawaila kainna Nasabah ubanna Itu termasuk Ya Hanya saja Ya Dilihat tapi di sini cuma mendatangkan makna dari bahasa seorang penyair, makna dari haziat tersebut. Ya, ini secara bahasa saja, belum secara syar'i. Adapun as-sukria atau istihza secara syar'i. Berkata al-alusi di dalam Tafsir beliau yang diberikan nama suhul, uh, Ruhul Ma'ani Ini nama tafsir beliau Ya Yaitu Pada tafsir Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini di dalam surah Al-Baqarah Ayat 14 Kata beliau Al-istihza'u Al-istighfafu wa-sukriyatu Wa-listihanatu wa-tambihu Ala al-uyubi wa-naqaisi al-wajh yudhaku min. Ya, akan ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh. Ya, Ya, ada beberapa Ya, Ya, Ya, mengingatkan ya, kepada seseorang atas aib-aib dan kekurangan-kekurangan dengan cara atau ya, hal yang ditertawakan darinya. Ya. Allahul mustaan. ya yakunu dhalika bil muhaka dan terkadang itu dengan cara yang diperolohkan ini Perendahan ini dengan cara menghikayatkan perbuatan Atau dengan ucapan Atau dengan isyarat Kode Ya terkadang kan Itu namanya As-Sukhriyah Allahul Musta'an Jadi Dalil Akan kufurnya orang yang melakukan istihza ya, Orang yang memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya Serta ayat-ayatnya Ataupun Pahala Dan Iqab yakni saksi, uh, Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelas ya yang disebutkan tadi di dalam ayat wala insaalthum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ulukan yang mereka lakukan kepada qurra al ulama sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata mereka inna ma mereka akan mengatakan sungguhnya kami dulu hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja qul abillahi wa ayatihi maka katakan wahai muhammad apakah dengan allah dan rasulnya kalian berolok-olok la ta'tadiru jangan kalian minta maaf tidak usah kalian minta maaf sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian qad kafartum ba'da imanikum ya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab as sharihul Maslul Wa hadha nassun sarihum fi anna al-istihza'a billahi wa ayatihi wa Dan ini adalah nas yang tegas jelas bahwasanya al-istihza' dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ayatnya dan rasul-Nya adalah bentuk kekafiran wal yaad Ini dalam majmu' fatwa Syekhul Islam Jilid 15, halaman 48 dan 49. Ya. Dan juga ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni, ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni mengatakan, man saballahu taala kafar sawaun kana mazihan au jaddan. أَو أَو أَو Siapa yang mencela Allah subhanahu Wa Ta'ala maka kafir yeah. kufur sama saja dia mencela dengan main-main atau bersungguh-sungguh celaannya itu dengan main-main macu cule, cule minasang alena takkaboro minasang alena yarega mattongattongeng i ye de gaga bedana naseng imam ibnu qudamah rahimahullahu taala ye jadi dia nawak dituk takkaboro risesena i aga mata ye yarega aya-aya na baca Nabaca na salai yarega na battuang salai iya atau takkaboro dengan pahala Allahul Mustaan ataupun suatu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pak jangguk jangguk, bembe misalnya nas Allah subhanahu wa taala assalamu alaikum wa rahmatullahi atau dengan gelar-gelar yang lainnya ini tidak enggak pantas, tidaknya? seorang hindari dan bisa masuk ke dalam bentuk kekufuran wal'iyadu billah wakadhalika manistahza yeah. billahi ta'ala wabi ayatihi au awkutubihi demikian pula siapa yang memperolok Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau ayat-ayatnya atau rasulnya ataupun tetapnya yeah. itu sama dia main-main, bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita bacakan, Walla Insaal Tahum, Layakulna Inna Maqunna Naqodu Wa Naalab, Kul Abillahi Wa ayatihi Wa Rasulhihi Kuntum Ta'stha'ziun, La ta qad Kafartum Ba'da Imanikum. Ya. Yeah. Berkata Ibnu Hazm, rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al Fisal. Sahabin nasi anna kulla man istahza abillahi ta'ala Ba'da bulugil hujjah Kafar Ba'da bulugil hujjah ilaihi kafar Telah sah Atau telah sahih dengan nas bahwasanya seluruh Yang memperolok Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Sampainya hujjah kepadanya Maka dia kafir Ya Kemudian berkata Imam Asy-Sya'di di dalam tafsir Bariau Taisirul al Alam di dalam surah At-Taubah kata beliau innal istihza'a billahi warasulihi kufrun mukhrijun anid li'anna aslad-din mabni'un 'ala ta wa ta'zimi dinihi warasulihi kata beliau sungguhnya al-istihza' mempermainkan atau ya, memperolok Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya adalah kufur kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Kenapa? Karena asal pokok ada agama ini dibangun di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap agama ini dan juga terhadap Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam pemuliaan. Sementara al-istihza itu dengan Allah ayat-ayatnya Rasulnya ini menafikan pengagungan terhadap agama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa wa jelas ya Allahul musta'an kemudian Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. di dalam kitab yang lain Iaitu di dalam sebagaimana di dalam Ad-Durari As-Saniyah. Yeah. Ya. Ini memberikan komentar pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 65 wala insael tahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudzu wa Dan jika kalian bertanya kepada mereka atau engkau bertanya kepada mereka Muhammad Niscaya mereka akan mengatakan sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kata beliau wal anna ila istahza abillahi -rasuli. Ulama as-salaf dari kalangan orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makoto parupi matau Iyari ulama' marimun Katanya Ayat ini adalah umum Sampai hari kiamat Artinya Siapa yang melakukan istihza Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yariga riga yariga surona Ya riga, ranghi, ya riga inaritu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Termasuk Bentuk kekufuran Wasifatu kalamihin annahum qalu Ma ro'ina mitlaku ro'ina hadha Argo bubutunan Ya yani sifat ucapan mereka Ya yani sebab turunnya ayat ini ya Sebab Turunnya ayat, apa bentuk ucapan mereka kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau kepada ulama, "Ahli Quran, ahli kiroah di zaman tersebut," kata mereka, "Kata mereka, kami tidak melihat, semisal ahli kiroah, kami mereka itu, yakni argobah mereka paling banyak makannya yak wala akdaba al sunah paling pendusta lisannya wala ajbana indal liqa dan paling paling pak bitauran narik kosir runtuh isi bawa balieh ini istihza mereka olokkan mereka terhadap Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu adalah ulama. Ia. Ahli qiraah semua. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iye, nak kadai makkeda magalak mana mimanre. Iye, pak bale manang timunna. Pak bitauran mana narikosi runtu isi babali. Maksudnya mereka mensipati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama, sahabat dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Maka turunlah ayat, ya, "Wala insa'althum la yaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab." Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, niscayakan mereka mereka mengatakan, "Ya, kami tadi macule-cule Tak keborok mi." Yeah. Tapi, bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan maaf kepada mereka, tidak memberikan alasan apapun. Yeah. Jadi, ini menunjukkan, maka dia takabur, ia pada hukum. dia gak telan, maka dia takabur, umat Iya, yeah. Allah mustaan, maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai terjatuh di dalam ya. hal yang seperti ini nas Allah Subhanahu wa taala assalama ta wal afiah ya kemudian ya berkata Imam Ibnu al Arabi Al-Maliki di dalam kitab beliau Ahkamul Quran Indah ayat Ihza Ini yani di sisi Ayat ini, yaitu ayat Yang kita tadi sebutkan Surah At-Tawbah Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna Nakhudu wa nal'ab Kata beliau Ibnul Arabi La yakhlu ayakuna fi Fidhalika jaddan Aw hazlan Ini tidak terlepas dari apa yang mereka ucapkan itu sungguh-sungguh atau bermain-main senda gurau ya wa hawakaifama kufrun fa haslabil kufri kufrun la khilafa fihi ummah jadi bagaimanapun keadaannya main-main atau bersungguh-sungguh maka itu adalah kekufuran karena bermain-main terhadap kekufuran Bercanda terhadap Kekufuran itu adalah kekufuran Tidak ada perbedaan di dalamnya iya La khilafah fihi al -umma. Fa inna tahtiqa ahul haq Wal ilm Karena tunggu itu adalah saudara kebenaran dan ilmu Wal haslu ahul batil wal jahl Dan Bermain-main itu Saudara kebatilan dan kejahilan masih lasurangi acule-culangi Ya ada kata keburuasi Bahawa Kebatilan dan kebodohan Allahul Musta'an Berkata al-Syeikh Sulaiman Di dalam taisir al Azizil hamid Ajma'al ulama'u ala anna Man istahza'a billahi au bi kitabihi Au bi rasulihi au bi dinihi Kufrun Walau hazilan Lam maksud hakikat al istighza'ij Imamah berkata, Syekh Sulaiman, Syekh Sulaiman ini, apuna Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab al Najdi, rohimahullah taala, Allah taala alam. Ini, ya, yeah. telah sepakat ulama bahwasannya ni, gini-gini macul-e-cule, ia ya rega tak Allah Subhanahu wa taala yarega akurangnge kittanna yarega surona ye nalacu lecu-lecu yarega agama na Allah taala maka dia kafir namogi macule-cule yarega takkaboro minaseng alena dena maksudkangi ye yarega dena tongeng-tongeng Allah musta'an dia tidak maksudkan ucapan tersebut Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam ayat atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa wa hadis Ibnu Umar. Ya. Jadi beda keadaannya dengan orang yang lupa ataupun bersalah. Ya, kalau ini memang dia sengaja. Jelas ya, dia sengaja akan hal tersebut. Beda misalnya, sebagaimana yang disebutkan, Allahumma anta ini ucapan seseorang, dia lupa atau salah ucap karena sakin gembiranya Allahumma anta abdi wa ana robuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan adalah RobMu, aku adalah RobMu, ini salah. Salah ucap karena saking gembiranya dia, ya, ini tidak dikafirkan. Walaupun dia telah mendatangkan kalimat kekufuran, ya, demikian pula orang yang terpaksa mengucapkan suatu ucapan kekufuran. Dia mendatangkan ucapan, ucapan tersebut, ucapan kekufuran, tapi bersamaan dengan itu tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan apa yang dia ucapkan. Ya, cuma terpaksa misalnya atau salah ucap. Allahul Mustaan tahu lupa. Ya, berbeda dengan orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulnya. Ya, kenapa? Fa'innahu yalzamuhu wal Ini mengharuskan dia kekufuran. Ya, walaupun dia bermain-main, bercanda Tetapi dia akan memaksudkan lapas itu Ya, paham ya Dia memaksudkan lapas itu Dengan sadar dia ucapkan Sehingga baginya atau tidak ada permintaan maaf ya. Allahul Musta'an ya, Tidak dimaafkan wahzluhu la yakunu udhran lahu yakni permainan atau nya ini olokannya ini bukan udur baginya berbeda dengan orang yang terpaksa orang yang bersalah atau lupa maka dia mendapat udzur dengan apa yang diucapkannya Allahu mustaan jelas ya Jadi sebab turunnya ayat ini yaitu hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya juga Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir yakni At-Tabari di dalam tafsirnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala rajulun fi goswati Tabuk fi majlisin yauma Abdullah Ibnu Umar Rasulullah Taala Anhuma berkata seseorang seorang lelaki pada peran tabuk suatu hari di dalam apa di dalam suatu majlis pada suatu hari maroaitum mislah kuroainahaulai la argo babutunan walau aktaba alsinatan walau ajabna indan diqoi aku tidak melihat degaga pada pada ini naritu Para ahli kiroah pak kepala kurangi mana maksudnya ulama di sini ya ulama sahabat rasulullah saw bahkan diinginkan adalah rasulullah saw dan para sahabatnya dia agak pada padai. magalak mana mandre ngelupu mana peruna wetana wala akhtabah al suna pak bela iya artinya paling pendusta Paling banyak makannya. Dan juga paling penakut. Tak kalah bertemu dengan musuh. iya Maka pakola rojulun pil majlis. Ada seorang. Berdiri. Dan mengatakan. Di dalam majlis itu. Kadabta walakinna kamu Sungguh engkau telah berdusta. Kan tetapi. Atau kamu adalah seorang munafik. Ya. Lewangi Nabi tasibawa sahabatna yanar itu pak kepala kurangnya yakni ulama karena yang dimaksud di situ al-qurra adalah ulama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi kamu telah berdusta dan kamu adalah seorang mun sungguh saya akan mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabhihi wasallam maka dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika annabiy sallallahu alaihi wasallam dan telah turun dan turunlah Al-Qur'an ketika itu yaitu di dalam ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah wala insa'althum la yaqulunna inna ma kunna nakuddu wa nal'ab kul abillahi wa ayatihi warasulihikuntum tastahziun Iya Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum alaihi wasallam kata Ibnu Umar lawi culewe yarega inaritu tuluna untana Nabi muhammad sallallahu alaihi apa yang dia ucapkan Inna ma kunna na khudu wa nal'aba Ya rodenrik ma culi-culi ma tak keboru ma Ya yeah. Aga nasa Nabi Muhammad SAW yeah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tas tahziun Apakah dengan Allah? Ayatnya Ayat-ayatnya surona Suruhna yeah. Inaritu angkaku ma culi ya dhaga tak keboru kan. La tak tadi rukat cover imanikum aja nama milau dampeng puraka perikno di puramu matapak, ya Allahul Musta'an wasahih hadal hadis syekhuna imam al wadii yani ini disahihkan oleh as syekh muqbil ibnu hadi al wadii rahimahullahu taala di dalam kitabnya as sahihul musnad mimma laisa fis sahihayn masih ada waktu ya jadi mereka menyingingkan lapat ini yaitu para ahli qiraah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahli kiroah, pak kepala kurangnya ya riga ahli kiroah ahlinya kiroah. Pada zaman tersebut mereka adalah ulama, ya, ulama eh nak kadakadei Allahul Mustaan. Iya, yaitu tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang dengannya dia kafir dengan ucapan tersebut nas Allah subhanahu wa taala as wa al ya, Imam al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab al-Fadh memberikan taklik ani catatan dari asar Hudayfa, ada asar Hudayfa, ya kata beliau alqura'u jam'ul qari' al-muradu bihi al-ulama'u bilqur'ani wasunnatil ubbad al alqura' ahli qira'ah di sini yang tadi kita sebutkan yaitu rasulullah dan para sahabatnya yang telah ditunjuk oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga wahyu ini melalui hafaran hafalannya yaitu yang diinginkan di sini adalah alqura' jamak dari qari' yaitu ulama Ulama Orang-orang yang ahli Atau ahlul ilmu Terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam Yang mana mereka itu adalah Al-Ubbad, ahli ibadah Ya Mengumpulkan antara ilmu Dan Pengamalan Terhadap ilmu tersebut Al-Qur'an Sunnah Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wa ini insyaallah taala naktafi بهذا kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nas Allah Subhanahu wa taala Ayu'inana ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih Ayu'afiqona an ta'limi dinihi subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wa bihamdik Ash'hadu an la ilah illa anta wa astaghfiruka wa atubu laik Wa akhiru da'wana da adilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh